Halo semuanya, kembali lagi di Toko Utama Channel. Untuk mendukung perkembangan channel ini, yuk bantu like video ini dan jangan lupa subscribe. Kamu mungkin sudah tidak asing lagi dengan karakter Tony Stark dalam film-film Marvel. Tony Stark memang hanya sebuah karakter dalam film yang diperankan dengan apik oleh Robert Downey Jr. Namun, nama Tony Stark telah menjelma sebagai toko ikon pahlawan super dunia selama lebih dari 50 tahun. Tony Stark merupakan karakter pendiri The Avengers dan telah menjadi idola banyak orang di dunia. Di tengah banyak kekurangannya sebagai manusia biasa, bahkan cenderung menjadi pria yang sedikit kurang ajar, Tony Stark tetaplah sosok manusia yang memiliki sisi-sisi positif. Meskipun ia bukanlah Superman sebagai manusia super, namun ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisahnya. Berikut adalah beberapa hal berharga yang bisa kita petik dalam karakter Tony Stark. Terus belajar, meskipun ia dibantu oleh komputer cerdas bernama Jarvis dan serangkaian alat futuristik, Tony adalah seorang ilmuwan. Sebagai ilmuwan, prinsip inti dari pekerjaan hidupnya adalah eksperimen. Dalam film Iron Man pertama, Tony nyaris tewas setelah es menyelimuti baju besinya selama uji penerbangan perdananya. Ia lalu mengkonfigurasi ulang logam yang digunakan dalam baju itu untuk memastikan ia bisa selamat saat terbang di ketinggian yang membekukan, terus mencoba meski melakukan kesalahan telah menyelamatkan hidupnya, dan memberinya keuntungan dalam pertempurannya dengan Iron Monger. Guru terbaik di dunia adalah kegagalan. Saat kita gagal, jangan menganggapnya sebagai waktu atau usaha yang sia-sia, anggap itu sebagai pelajaran dan batu loncatan menuju kesuksesan. Memang kegagalan akan membuat hidup terasa berantakan dan frustasi, tetapi tidak ada hasil tanpa usaha setiap kesalahan adalah langkah lain menuju impian yang ingin kita capai. Dalam film Iron Man 2, baju Zira Tony berulang kali hancur karena terbelit oleh cambuk listrik Wee namun dalam film The Avengers yang dirilis dua tahun kemudian, Tony terkena ledakan petir bajunya menyerap ledakan petir itu dan segera mengubahnya menjadi energi senjata. Tahu kapan berhenti dan mendengarkan, sebagai karakter yang digambarkan genius, miliarder, Playboy, filantropis yang bisa melakukan banyak hal. Ada situasi di mana Tony menjadi orang yang paling tidak memenuhi syarat untuk membuat semua keputusan. Meski ia bergaul dengan tentara super awet muda bernama Kapten Amerika dan ahli mistik Dr. Strange, Tony tetap mau mendengarkan orang lain. Betul, mendengarkan adalah keterampilan tak ternilai yang dapat kita pelajari. Contohnya, meskipun tidak pernah benar-benar bertemu atau bekerja dengannya sebelum The Avengers, Tony mendengarkan saran Hawkeye tentang strategi pertempuran udara yang efektif di lingkungan perkotaan dan hasilnya langsung terlihat nyata. Sangat penting untuk selalu mempertimbangkan kekuatan dan kemampuan orang-orang di sekitar kita, terlepas dari kepercayaan pada diri sendiri. Kisah sukses yang tak terhitung jumlahnya menampilkan momen-momen di mana toko utama mendapatkan manfaat dari input seseorang yang tidak terduga. Semua orang yang pernah kita temui mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Gunakan pengetahuan semua orang untuk mencapai tujuan dan kita akan jauh lebih baik. Salurkan waktu dan energi positif. Ketika ia pulih dari trauma karena hampir mati di galaksi lain dalam The Avengers, Tony secara teratur berjuang untuk bisa tidur. Untuk mengatasi traumanya, ia memilih untuk membuat lebih dari 30 baju sirah baru dengan beragam kemampuan yang dirancang untuk menangani berbagai situasi, mulai dari bantuan bencana hingga pembuangan bom. Meskipun kurang tidak adalah hal yang tidak sehat, kemampuan untuk mengubah stres atau kecemasan saat keadaan sulit menjadi produktivitas adalah kebiasaan yang tak ternilai untuk dikembangkan. Hal ini tentu akan membantu kita melewati masa-masa sulit. Meskipun itu hanya menjadi pengalih perhatian atau hobi di masa kini, menyalurkan waktu dan energi untuk hal positif dapat membantu kita bertahan di saat-saat sulit dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kapanpun Tony berada di bengkel atau laboratoriumnya untuk waktu yang lama, ia selalu punya keyakinan dapat menangani krisis yang terjadi dengan upaya berkelanjutan. Desain setelah Iron Man pertamanya, penempaan elemen baru, dan upaya menciptakan jaringan kecerdasan buatan semuanya berawal dari hal sederhana, yaitu sikap Tony yang tidak melarikan diri ketika segala sesuatu menjadi sulit. Ia justru mulai bekerja untuk membenahinya. Kerjakan tugasmu? Mengerjakan tugas bukan selalu menjadi hal yang menyenangkan, tapi inilah yang harus kita lakukan untuk menjadi sukses dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Sebagai seorang ahli ilmu pengetahuan, Tony tahu upaya untuk menyelesaikan suatu persamaan akan sulit jika kita belum membaca semua variabel, entah itu mempelajari klien sebelum rapat di tempat kerja, atau meneliti lokasi sebelum memulai perjalanan berkemah, bahkan sekedar mencari informasi soal tempat tujuan liburan yang akan kita datangi, mencari tahu, merencanakan, dan mengatur beberapa hal akan membuat pekerjaan kita lebih baik. Ketika Avengers mencoba mencari tahu rencana Loki dan melacak tes rak yang sangat kuat, Tony sudah tahu apa yang kemungkinan akan dilakukan musuh mereka dan kemana mereka akan pergi selanjutnya. Dia menemukan ini hanya dengan menyisir pekerjaan akademis seorang ilmuwan yang diculik. Bersenang-senang namun tidak melupakan tanggung jawab, Tony Stark memiliki kepribadian yang unik, cerdas, dan sarkastik. Terlepas dari itu, Iron Man dilahirkan dari tanggung jawab. Ia menutup pabrik pembuatan senjatanya sambil makan burger dalam sebuah konferensi pers. Itu menunjukkan karakter Tony yang seenaknya. Namun ia melakukan keputusan yang tepat. Sejak kecil kita memang diajari untuk bertanggung jawab. Namun, bukan berarti kita tak bisa bersenang-senang. Kita bisa melakukan dua hal ini bersama-sama. Kuncinya adalah memiliki kedisiplinan dan tahu di mana batasannya. Situasi setiap orang berbeda, tetapi terlalu serius akan membuat kita tak nyaman. Tony Stark membuktikannya dengan membuat lelucon tentang sawarma setelah pertempuran di New York berakhir. Prinsipnya adalah bekerja dahulu baru menyindir dalam film Spider-Man Homecoming. Saat Tony mengajak Peter Parker bergabung dalam Avengers, ia menjadi figur ayah bagi Peter, membatasi diri, bahkan tidak menggunakan kostum Iron Man. Menyadari nilai dalam diri? Sangat mudah untuk menganggap karakter Tony Stark sebagai seseorang yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa teknologi yang dimilikinya, namun baik dalam komik dan film. Bukan itu yang terjadi pada pria di balik kostum Iron Man tersebut. Setelah menjadi tahanan di gua Afghanistan, diisolasi di Tennessee, dan dianggap mati di luar angkasa, Tony tahu nasibnya tidak ditentukan oleh sumber daya atau orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari jika ia adalah penentu nasib dirinya sendiri. Bukan barang yang kita miliki yang mampu memberi kekuatan, tapi, diri kita sendiri. Kita dapat kehilangan tempat tinggal, pasangan, kendaraan, atau lainnya. Namun, kita bisa memiliki itu semua pun karena diri sendiri. Jangan terjebak dalam perubahan keadaan. Selama masih hidup, kita masih memiliki nilai, dalam film Iron Man 3, Tony Stark membuktikan nilai dalam dirinya. Seri tersebut menceritakan apa yang membuatnya mampu menjadi pahlawan super, meski terpisah dari teknologi yang disukainya. Dia masuk dalam sebuah kompleks teroris dengan pertahanan kuat hanya dengan menggunakan perangkat dan senjata yang diimprovisasi hasil rakitannya sendiri menggunakan bahan-bahan dari toko perangkat keras. Nah, itu dia hal yang bisa kita pelajari dari karakter Tony Stark sebagai manusia. Tentu kita ingin memiliki kekuatan untuk terus menjalani hidup. Maka dari itu, kita pun bisa terus mempelajari hidup dari segala hal di sekitar kita, termasuk toko film. Sekian untuk video kali ini, like video ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.